Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada kita kembali berjumpa melalui perkuliahan daring di mata kuliah ekonometri Lanjutan pada hari ini saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat sehingga ada kemanfaatan yang Anda dapatkan melalui perkuliahan yang Anda ikuti pada hari ini saya juga berharap bahwa Anda sudah membaca literatur review relevan lainnya Sebelum Anda mengikuti perkuliahan daring di mata kuliah ekonometrika lanjutan pada hari ini, saudara, pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari salah satu model analisis data time series, yaitu model error correction model atau ECM. HM, di mana model ECM HM ini kita gunakan apabila data time series yang kita analisis bersifat tidak stasioner atau stasioner pada level. Nah, model ECM HM yang kita pelajari minggu yang lalu adalah model ECM HM yang didasarkan pada model yang dikembangkan oleh Angel dan Granger. Di mana model ECM HM kemudian ada pengembangannya oleh para ahli dan kemudian model yang lain adalah model ARDL yaitu model analisis data time series apabila tidak memenuhi atau unsur atau syarat yang dipenuhi dalam model ECM tidak terpenuhi. Nah, seperti apakah pengembangan model ECM dan model ARDL yang akan kita pelajari pada hari ini? Silakan Anda simak penjelasan materi kuliah kita pada hari ini melalui video ini dengan seksama. Saudara, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari model ECM HM yang dikembangkan oleh Angel dan Granger, dan pada hari ini kita akan mempelajari model ECM HM, pengembangan model ECM HM yang lain yang dikembangkan oleh dua ahli, yaitu Domowitz dan El Badawi. Model ECM HM Domowitz-El Badawi ini juga sering disebut dengan model biaya kuadrat. Nah, seperti apakah model ECM domonisul El-Badawi ini dikembangkan? Yaitu, didasari pada kenyataan bahwa kegiatan perekonomian umumnya ini sulit selalu, atau sulit kita dapatkan, kondisi yang seimbang atau equilibrium. Yang, yang nyatanya adalah bahwa kegiatan ekonomi dalam sebuah negara selalu berada pada kondisi ketidakseimbangan. Nah, kondisi ketidakseimbangan ini bisa kita gambarkan dari bahwa apa yang direncanakan tidak selalu sama dengan realitanya. Yaitu karena ada beberapa faktor yang kadangkala mempengaruhi setiap rencana sehingga rencana yang ditargetkan tidak sama dengan realitanya. Katakan misalnya karena bencana alam, katakan misalnya karena wabah penyakit, dan berbagai goncangan lainnya yang bisa mempengaruhi uh, kegiatan perekonomian di sebuah negara, sehingga rencana yang telah ditetapkan kadang kala tidak sesuai dengan realitanya. Ya, misalnya, Indonesia pada tahun 2020 merencanakan pertumbuhan ekonomi 5,6 persen. Tetapi karena wabah penyakit yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan uh, Prediksi atau perencanaan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,6% itu tidak bisa dicapai. Ini karena ada goncangan atau shock variabel yang mempengaruhinya. Nah, kira-kira seperti itulah yang kemudian uh, membuat El Badawi ini perlu mengembangkan sebuah model, yaitu model uh, biaya kuadrat. Bagaimana model Domowitz El-Badawi ini dikembangkan? Kita coba lihat dari model regresi sederhana misalnya seperti ini. Katakan bahwa yt aksen atau yt bintang adalah a0 tambah a1 xt. Xt ini variabel bebasnya. Ini adalah variabel keseimbangan. Katakan misalnya pertumbuhan ekonomi. Kemudian katakan misalnya nilai tukar. Inflasi dan lain sebagainya Oke, Karena kondisi ekonomi tidak selalu sampai pada komisi keseimbangan Maka Y ini kadang kala tidak selalu mencapai pada titik keseimbangan terhadap X Oleh karena itu, maka lbdawi mengatakan bahwa Kesalahan atau error correction dari ketidakseimbangan ini dapat dituliskan dengan Yt aksen atau Yt bintang kurang dengan A0 kurang A1 Xt. Nah, penyesuaian ketidakseimbangan ini didasarkan pada fungsi biaya kuadratik atau single periodic kuadratik cost function. Artinya apa? Bahwa ketika ada penyesuaian pada kondisi realita, sesuai atau ketidak sesuai dengan apa yang direncanakan, akan menyebabkan biaya-biaya penyesuaian untuk mencapai pada kondisi keseimbangan yang telah direncanakan. Nah, sehingga, maka biaya penyesuaian itu bisa dilukiskan seperti ini. Bahwa CT atau biaya untuk penyesuaian itu adalah seperti yang dituliskan oleh persamaan 3. Nah, YT ini merupakan nilai variabel aktual, sedangkan YT bintangnya menunjukkan uh, keseimbangan yang uh, direncanakan atau yang diharapkan. Kemudian kalau kita lihat di sini ada uh, dua variabel yaitu adalah variabel t dan variabel z. Kalau YT tadi sudah dijelaskan, kalau z ini merupakan vektor variabel bebas. Katakan misalnya kita punya variabel bebas lebih dari satu nah karena pada model yang kita gambarkan variabel bebasnya hanya satu adalah xt maka z ini sama dengan xt b0 dan b1 merupakan vektor baris yang memberi bobot pada masing-masing biaya dan ft adalah vektor baris yang memberi bobot pada elemen dari vektor dari variabel bebas tadi Nah, karena set C atau biaya itu adalah merupakan pengorbanan yang kita lakukan atau yang dilakukan untuk mencapai keseimbangan, maka biaya ketidakseimbangan pada persamaan tiga tadi, karena adanya atau muncul karena tidak selalu apa yang direncanakan tidak sama dengan apa yang terjadi. Nah, sedangkan biaya yang di, untuk menyesuaikannya merupakan uh, biaya yang diperlukan agar nilai Y yang kita harapkan itu kembali kepada kondisi yang kita harapkan. Nah, dalam meminumkan biaya umumnya kita melakukan derivatif. Bahwa fungsi biaya yang kita lukiskan pada persamaan 3, ketika kita derivatifkan dia terhadap Y, maka, kita akan menghasilkan persamaan 4. Dimana bahwa salah satu syarat untuk meminimumkan via fungsi biaya pada persamaan 3, bahwa derivatifnya haruslah sama dengan nol. Jadi setelah kita dapatkan persamaan 4, maka kita lakukan modifikasi dengan cara mengalihkan nilai koefisiennya ke dalam kurung, sehingga kita hasilkan persamaan 5 itu karena di sebelah kanan, atau di sini ada B kali, B0 kali Yt, B1 kali Yt, maka kita pindahkan ke semua sebelah kanan. Karena pada persamaan 1 kita menganggap bahwa hanya satu variabel bebas, maka vektor Z ini adalah merupakan nilai Z yang terdiri dari satu variabel ekstra saja. Sehingga variabel atau persamaan 4 dapat kita tulis seperti ini. Yaitu Z nya kita ganti dengan nilai X. Nah, dengan kita atau melakukan modifikasi persamaan, yaitu dengan mengalihkan silang B0 kurang B1 ke bawah atau kali silang ke bawah, maka kita akan mendapatkan persamaan 6. Di mana nilai C, satu kurang C adalah menunjukkan nilai C itu sama dengan B0 per B0 kurang B1 apabila persamaan 1 sebelumnya kita substitusikan ke dalam persamaan 6 ini menggantikan nilai YT bintang maka persamaan 6 akan menjadi ini yaitu kita modifikasi dimana mana nilai D0 nya adalah CA0 adalah CA1 tambah 1 kurang CFT dan D2 adalah min 1 kurang C, Ft, serta D3 adalah 1 kurang C jadi inilah nilai Yt yang kita dapatkan dengan melakukan modifikasi dari persamaan 1 kita substitusikan ke persamaan 6 dan kemudian kita lakukan modifikasi nilai residual pada persamaan 7 et ini kita anggap adalah residual yang memenuhi asumsi OLS. Jadi seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya. Berarti kalau dia memenuhi asumsi OLS, maka kita bisa estimasi persamaan 7 ini dengan metode OLS. Nah, persoalan yang muncul adalah apabila variabel yang kita gunakan dalam model kita tadi adalah tidak stasioner pada level yaitu X dan Y-nya. Maka kalau dia tidak stasioner pada level, persamaan 7 ini kita lakukan parametrisasi dengan cara membentuk model ECM. HM. Nah, seperti ini. Ya, jadi persamaan 7 tadi kita lakukan parametrisasi dengan menggunakan e, bentuk model ECM HM ya. Sehingga dapat persamaan 8. Atau persamaan 8 ini dapat kita tuliskan seperti ini. Yaitu bahwa Xt kurang satu kurang Yt kurang 1 ini merupakan error correction-nya. Atau kesalahan periode sebelumnya. nah <tuh> Model ECM ini kalau misalnya kita katakan dia valid, ini bergantung kepada error correction atau EC ini. Apabila dia bertanda positif dan signifikan, maka ini kita katakan model ECM-nya valid. Tentu sebaliknya, kita katakan dia tidak valid. Sedangkan koefisien G, ini merupakan analisis jangka pendek. Dan koefisien lainnya, atau koefisien pada level, yaitu adalah G1, kita katakan adalah koefisien jangka panjang. Agar lebih paham, mari kita ambil sebuah contoh, yaitu dengan menggunakan contoh sebelumnya pada model ECM HM, (model ECM HM yang kita gunakan yang dikembangkan oleh Angel Granger minggu sebelumnya). Nah, di mana ada dua variabel yang kita akan analisis, yaitu variabel X kita anggap adalah variabelnya kurs, kemudian ekspor atau nilai ekspor kita anggap adalah Y. Anda boleh mendownload datanya di sini. Untuk memudahkan analisis kita atau memudahkan kita menghitungnya, kita menggunakan aplikasi eviews Untuk memulainya, maka kita harus membentuk uh, lembaran kerja seperti ini terlebih dahulu. Yaitu ada dua variabel yang kita gunakan, kurs dan uh, nilai ekspor. Nah, kedua data ini kita uh, sudah mengujinya kemarin bahwa ternyata dia tidak uh, stasioner pada level. Namun, kedua variabel ini, yaitu ekspor dan nilai kurs, dia stasioner pada uh, diferensi pertama. Nah, kemudian kita sudah juga mengujinya dengan menggunakan uh, uji itu uji kointegrasi dari uh, Granger ya kita tahu bahwa hasil ujinya juga uh, menunjukkan bahwa kedua variabel ini ada uh, hubungan kointegrasi nah sekarang kita uh, coba estimasi kedua variabel ini dengan menggunakan model ECM HM biaya kuadrat atau uh, model ECM HM yang dikembangkan oleh Bedawi. Nah setelah kita membuka lembaran kerja kita sekarang kita membentuk uh, variabel isinya atau error correctionnya terlebih dahulu. Nah caranya adalah klik objek kemudian generate series lalu di enter equation ini kita bentuk persamaan error correctionnya. Error correctionnya itu adalah selisih antara kelambanan variabel bebas dengan variabel terikat atau kalau kita tuliskan dalam uh, bentuk uh, apa persamaannya adalah EC sama dengan buka kurung karena variabel bebas dan variabel terikat adalah dalam bentuk var, uh, nilai nominal ekspor adalah jumlah dalam bentuk jumlah uang yaitu berapa ribu dolar sedangkan kurs adalah uh, rupiah per dolar jadi ada perbedaan uh, satuan ukurnya di sini oleh karena itu kita gunakan logaritma, nah sehingga kita bentuk persamaan integration inilah logaritma atau log dari uh, variabel bebasnya adalah nilai kurs nilai kurs kita gunakan kelambanan satu periode, berarti kita kurung min satu setelah itu kurangi dengan uh, kelambanan variabel terikatnya yaitu ekspor log buka kurung variabel ekspor kemudian gunakan kelambanan satu periode setelah itu baru kemudian tutup kurung ya jadi ini satu periode kelambanannya oke jadi jumlah tutup kurung yang kita pakai ini harus tepat ya Misalnya, kalau tutup kurung yang pertama ini untuk menutup ini, tutup kurung yang kedua untuk ini, tutup kurung yang ketiga untuk menutup ini. Oke, setelah itu, ini juga harus kita perhatikan, tutup kurung yang pertama ini untuk ini. Nah, karena tadi kita buka kurung di sini, makanya kita juga harus tutup kurung yang kedua. Oke, setelah lengkap, baru kita klik OK. Dan demikian, variabel error correction-nya sudah terbentuk. Tahapan selanjutnya adalah mengestimasi model ECM HM dengan model biaya kuadrat. Nah, cara mengestimasi modelnya adalah sama seperti ketika kita mengestimasi model ECM HM dari Angel Granger sebelumnya. Yaitu dengan cara klik quick, kemudian estimate equation, estimate equation. Lalu di sini kita ketik persamaan yang kita akan estimasi. Yaitu modelnya adalah Uh, karena kedua variabel tadi dia uh, stasioner pada diferensi pertama, maka ketik d menunjukkan diferensinya. Buka kurung, kemudian kalau kita misalnya menyamakan kedua variabel ini kita gunakan logaritma, berarti log dari variabel uh, dependennya adalah ekspor. Oke, okay, kemudian kita tutup kurung. Lalu tutup kurung lagi, kemudian C, kemudian spasi, lalu D, kita turun untuk variabel terikatnya adalah first, berarti log first, log buka kurung first, kemudian tutup kurung, tutup kurung lagi spasi, lalu koefisien error correction yang kita bentuk tadi atau Variable Error Correction yang kita bentuk tadi Oke, setelah itu baru kita kemudian klik OK klik OK nah inilah hasil dari estimasi kita lalu untuk melihat apakah model ECM HM yang kita bentuk adalah valid kita lihat variabel Error Correction yang kita bentuk tadi yaitu coefficient signifikan pada alpha 10% karena Probability uh, apa nilai probability-nya adalah 0,079 lebih besar dari 0,5 namun kecil dari 0,10 artinya dengan alpha 10% variabel c ini adalah signifikan dan tandanya juga adalah positif. Nah, jadi beginilah langkah atau cara untuk mengestimasi model uh, error correction model dengan model yang dikembangkan oleh El Sudah, setelah kita melakukan estimasi model ECM, HM, pendekatan uh, model dari L bedawi atau disebut juga dengan model ECM HM, biaya kuadrat, sekarang kita lihat model selanjutnya. Pengembangan dari ECM HM juga yaitu model ADRL. Nah, model ADRL ini, kalau kita uh, lihat, ya, ini dipakai kalau misalnya. Um, beberapa hal yang tidak terpenuhi dalam model ECM HM yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kita kembali kepada model ECM HM dulu. Sebelumnya kita sudah ketahui bahwa model ECM HM ini kita gunakan apabila data time series yang kita akan analisis tidak stasioner pada level namun stasioner pada tingkat diferensi yang sama. Artinya variabel yang kita pakai semuanya Memiliki tingkat diferensi yang sama dan terdapat kointegrasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya ada variabel yang kita pakai memiliki tingkat diferensi yang berbeda, atau ada salah satu variabel atau beberapa variabel yang stasionernya tidak sama levelnya? Nah, oleh karena itu, maka untuk menjawabnya atau untuk menyelesaikan model yang seperti itu kita menggunakan model ADRL model ADRL ini atau disebut juga dengan autoregresif Distributed model ADRL yaitu model yang dikembangkan oleh Pesaran dan Shin nah bagaimana cara penggunaan model ADRL ini atau ADRL ini autoregresif distributif model ini Tahapnya sama seperti model uh, uh, pengujian model ECM sebelumnya yaitu uh, mulai pada uji stasioneritas data terlebih dahulu apakah datanya stasioner pada level atau tidak ya kalau semuanya stasioner pada level ya maka kita bisa menggunakan model regresi biasa tetapi kalau tidak stasioner pada level namun stasioner pada e, diferensi pertama atau kedua semuanya maka kita boleh gunakan ECM. HM. nah tetapi kalau misalnya tidak atau datanya stasioner pada diferensi yang berbeda maka tepat menggunakan model autoregressive distributed model setelah itu kita juga melakukan uji kointegrasi, apakah kedua atau semua variabel yang kita akan analisis memiliki hubungan kointegrasi atau tidak. Baru kemudian kita lakukan estimasi model ADARL. Nah, hal yang penting kita perhatikan dalam mengestimasi model ADARL ini adalah penentuan panjang kelambanan yang kita pakai yaitu kita gunakan atau kita pilih panjang kelambanannya menggunakan kriteria boleh dengan Akaike Information Criterion atau menggunakan Schwarz Information Criterion atau SEC. Kemudian hubungan jangka panjang antar variabel ini kita akan uji menggunakan uji Kointegrasi Bond Testing Approach yaitu adalah uji yang didasarkan pada uji F. Dimana nilai F kritis yang kita akan uji adalah menggunakan dua pendekatan yaitu lower bound atau I0 dan upper bound. Jika F statistik yang kita dapatkan lebih besar dari uh, upper, upper bound, ya, maka kita bisa simpulkan terdapat kointegrasi sebaliknya kalau kecil kita simpulkan dia tidak terdapat kointegrasi. lalu bagaimana cara penggunaannya untuk memudahkan kita ambil misalnya pendekatan dengan menggunakan model katakan misalnya kita ingin mengetahui apa yang menentukan foreign direct investment di Indonesia yaitu tingkat penanaman modal asingnya atau kita sebut juga dengan PMA Nah, kalau kita perhatikan, faktor yang menentukan itu adalah bisa jadi tingkat uh, apa exchange rate atau nilai tukar, kemudian interest rate, serta inflasi yang terjadi. Ini beberapa faktor yang bisa menentukan foreign direct investment di Indonesia atau di sebuah negara. Nah, kemudian kita membentuk modelnya katakanlah seperti ini model regresi linier berganda seperti yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau kita misalkan ini kita gunakan uji atau menggunakan model ADRL, maka model ADRL ini adalah kurang lebih seperti ini. Nah, perlu kita harus ketahui bahwa dalam mengestimasi model ini, kita pakai ADRL apabila satu tadi bahwa variabel yang kita pakai tidak stasioner pada level melainkan stasioner pada diferensi hanya pada level diferensi yang tidak sama Oke jadi setelah kita modelkan dia dalam bentuk model ADR ya, ya maka kita baru kemudian kita lakukan hitung koreksinya nah perlu kita ketahui di sini bahwa uh, delta di sini ini menunjukkan kelambanan Kemudian, koefisien A1, A2, Alpha1, Alpha2, Alpha3, sampai Alpha4 ini menunjukkan hubungan dinamis jangka pendeknya. Nah, sedangkan koefisien Beta1, Beta2, dan Beta3 ini menunjukkan hubungan dinamis jangka panjangnya. Oke, jadi sama seperti ketika kita belajar model hajam kemarin, ya, bahwa kita akan. Lebih banyak menggunakan aplikasi untuk mengistimasinya, artinya bahwa kita tidak terlalu memikirkan persamaan matematis yang sangat rumit atau yang sangat ribet begini. Oke, kemudian berbicara tentang model ADRL. Kalau kita lihat koreksi kesalahannya, maka kita bisa membentuk model persamaan seperti ini, yaitu bahwa. Ini yang menjadi uh, variabel koreksi kesalahannya. Apabila kita melihat kaitannya dengan model ECM yang kita bentuk, sehingga ECT uh, inilah merupakan variabel koreksi kesalahan pada residu periode sebelumnya. Oke, agar, agar lebih operasional maka kita ambil sebuah contoh soal cara penggunaan model ADHLIM. Misalkan ada tiga variabel yang mempengaruhi variabel FDI, ya, yaitu exchange rate, interest rate, dan inflasi. Datanya anda boleh download atau bisa didownload di sini. Nah, pertanyaannya adalah apakah variabel ini semua uh, stasioner pada level atau tidak? kalau tidak, pada diferensi berapa dia uh, stasioner? Apakah sama atau tidak? Nah, oleh karena itu, kita uh, uji ya, stasioner yang terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak sama, maka kita akan uh, estimasi model ini dengan menggunakan model ADRL Untuk memudahkan perhitungan, maka kita akan menggunakan aplikasi EViews untuk membantu kita mengolah data yang kita uh, akan analisis. pertama kita membentuk lembaran kerja seperti ini kemudian kita membentuk variabelnya karena dalam analisis yang kita gunakan ini adalah menggunakan empat variabel yang pertama FDI kemudian exchange rate kemudian interest rate dan inflasi setelah itu kita isi datanya data yang sudah terisi seperti ini oke Nah, kalau kita perhatikan, data dari uh, variabel yang kita pakai ini adalah datanya sudah dalam bentuk rasio. ya Jadi, FDI ini adalah rasionya terhadap GDP dan seterusnya. Oke. Oleh karena itu, maka uh, kita uh, tidak perlu lagi menggunakan uh, log Nah, kemudian data kita ini dari 1960 sampai 2018. Oke. Oleh karena itu maka sekarang kita uji terlebih dahulu apakah masing-masing variabel ini uh, dia stasioner pada level atau tidak. Yaitu caranya quick kemudian uh, series, statistik, lalu pakai unit root test mulai dari exangerate terlebih dahulu. Exangerate kita gunakan uji dickey fuller, adf. Kita mulai dari uh, level dulu, oke. Okay. Kemudian kita klik OK. Nah, ternyata untuk variabel exchange rate tidak uh, signifikan ya, artinya nilai atau variabel exchange rate datanya tidak stasioner pada level. Oke, okay. kita uh, kalau untuk menguji seluruh silahkan, tapi kita ambil contoh saja. Biasanya hasil ujinya ini identik. Kemudian kita gunakan variabel yang kedua FDI, klik kemudian uh, seri statistik, lalu unit test, lalu klik FDI. Oke, okay. pakai juga ADF. Nah, hasilnya ini dia juga tidak signifikan pada level, yaitu nilai probabilitasnya adalah besar dari 0,05. Oke, ini variabel kedua. Kemudian sekarang kita coba uji variabel ketiga, yaitu variabel inflasi. Nah, kalau variabel inflasi ternyata dia signifikannya artinya variabel inflasi ini dia tidak stasioner pada level. Kemudian yang terakhir adalah variabel interest rate. Okay, variable variabel interest rate juga uh, signifikan pada level atau uh, apa? stasioner pada level karena dia nilai sig-nya itu kecil dari 0,05. Nah, berarti apa kesimpulan kita di sini bahwa pertama variabel interest rate kemudian variabel Inflasi keduanya stasioner pada level, sedangkan uh, variabel uh, lainnya yaitu ek, uh, exchange rate sama uh, FDI tidak uh, stasioner pada level. Nah, apakah variabel yang lain itu adalah signifikan pada diferensi atau stasioner pada diferensi berapa kita uji ya itu quick lagi. Kemudian, statistik series unit root test kita uji yang extender. Oh, kita close dulu ya. Nah, ini kita uji apakah dia stasioner pada level atau pada diferensi. Berapa kita mulai dari extender. Oke, kemudian kita klik false difference, ya. ini juga kita pakai SCI tetap ya, oke kita klik OK, nah hasilnya adalah signifikan ya, berarti bahwa pada difference pertama exchange rate uh, dia uh, stasional, lalu bagaimana untuk FDI, kita coba cek FDI, Okay, kita pilih first difference lalu Oke. Okay. Nah, dia juga dia stasioner pada uh, diferensi pertama. Oke, okay, berarti apa yang bisa kita simpulkan bahwa keempat variabel ini ya yaitu inflasi, interest rate dia uh, stasioner pada level, sedangkan exchange rate dan FDI tidak stasioner pada level namun stasioner pada diferensi yang eh, satu diferensi satu, berarti bahwa data ini tidak sama tingkat diferensinya atau tingkat stasioneritasnya Oleh karena itu untuk mengestimasinya kita eh, boleh menggunakan model eh, dari ARDL untuk mengestimasi model tersebut. Lalu bagaimana cara mengestimasi model ADRL ini atau model eh, autoregresif Uh, distributed lag model yaitu dengan cara kita klik quick setelah kita membuka jendela kerja kita ya klik quick kemudian estimate equation lalu kita pilih metode estimasinya adalah ADAR atau ARTL atau regresif distributed lag model Nah, setelah kita pilih model ARDL, maka sekarang kita ketik variabel yang akan kita estimasi, yaitu variabel eh, pertama FDI, kemudian eh, exchange rate, kemudian spasi interest rate. Dan yang terakhir adalah inflasi. Hal yang penting kita perhatikan di sini adalah dalam memilih lag dari variabelnya, jadi agar dipilih secara otomatis maka kita klik automatic selection artinya nanti sistemnya akan memilih kelambanan panjang kelambanan yang akan kita pakai berdasarkan kriteria SEC atau AIC oke setelah itu baru kemudian kita klik ok nah jadi hasil estimasi kita adalah seperti ini ya berdasarkan metode akik info kriterian ya secara otomatis sistem menentukan model air ini adalah pertama untuk FDI 4 kelambanan kemudian exchange rate 4 kelambanan juga lalu interest rate 4 kelambanan dan inflasi 3 periode kelambanan jadi inilah hasil yang kita dapatkan berdasarkan hasil estimasi yang pertama ini selanjutnya untuk melakukan uji kointegrasi dengan pendekatan bond testing approach kita lakukan dengan cara klik views kemudian pada model yang kita estimasi ya hasil estimasi kita klik views kemudian kita arahkan ke koefisien diagnosis lalu ke long run form and bond test Ini. Nah, inilah hasil estimasi atau hasil uji kointegrasi yang kita lakukan. Nah, cara mengujinya adalah kita pilih uh, hasil atau dari nilai uh, uji F-nya. Uji F yang kita dapatkan, nah ini F statistiknya. Oke, jadi kalau F statistiknya yang kita peroleh adalah 7,1244. Oke, kemudian ditentukan juga nilai uh, upper up dan uh, lower up upper bounds dan lower bound. Jadi kita bisa lihat ya ini adalah lower bound-nya dan upper bound-nya adalah di 1. Nah, kemudian kalau kita bandingkan nilai uh, F statistik ini dengan nilai uh, upper bound-nya, ya ternyata nilainya lebih tinggi dari semua nilai upper bound pada level tingkat signifikansi berapapun, bahkan 10% pun nah ini berarti bahwa uh, apa, model yang kita estimasi dengan model ARDL ini uh, memiliki hubungan kointegrasi langkah selanjutnya dalam estimasi model atau menggunakan model ARDL ini adalah untuk me mengestimasi hubungan jangka pendek dalam model ecm HM nya Nah, cara mengestimasi hubungan jangka pendek dalam model ECM-nya HM adalah caranya klik lagi view pada model hasil estimasi kita. Kemudian koefisien diagnosis lalu arahkan ke uh, error correction form. Nah, ini. Oke. Jadi inilah hasil estimasinya. Ya, jadi beginilah cara mengestimasi model ARDL ya menggunakan uh, aplikasi Eviews.